Nah, kemudian di luar daerah yang dikarantina itu, kemudian bisa melakukan kegiatan aktivitas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, maka saya kemudian berpikiran, protokol kesehatan yang ketat ini harus disiplinnya, lintas sektor. Jangan lagi terus kemudian nanti pemerintah kejar-kejaran sama masyarakat, kesannya nggak baik. Tapi kalau bisa, pemerintah, masyarakat, terus kemudian pelaku uh, industrinya. Ini bisa punya kesepahaman yang sama. Nah, saya mengusulkan pada malam hari ini, setelah masa ppkm eh, yang ppkm mikro yang pertama ini, harapan saya nggak perlu lagi ada ppkm kejutan lah. Gitu. Tetapi syaratnya semua masyarakat, semua para pelaku kegiatan. Ini disiplin menerapkan protokol kesehatan. Maka yang saya usulkan ke teman-teman paguyupan sorperop ini membuat satu satgas yang namanya satgas hajatan. Nah, nah satgas hajatan ini nanti eh, yang terdiri dari satgas ini ya vendor-vendor ini. Jadi perwakilan dari perwakilan dari artis perwakilan dari apa namanya perwakilan dari MC, perwakilan dari vendor persewaan terop, dekorasi, wedding organizer, ini masuk ke Satgas hajatan ini. Kemudian setiap hajatan di Kabupaten Trenggalek harus mendapat izin dari Satgas hajatan dan kedua harus menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan dari Satgas hajatan. Sehingga nanti kalau ada yang melanggar protokol kesehatan Urusannya nanti tinggal satgas kabupaten tinggal memanggil satgas hajatan. Ini kenapa? Kok kemudian apa namanya eh, hajatan ini diselenggarakan tidak secara protokol kesehatan? Jadi harapan saya kemudian tidak ada lagi razia-razia eh, pembubaran dan lain sebagainya. Tetapi nanti yang kena apa namanya deli aduan atau deli hukumnya yang bertanggung jawab nanti satgas hajatan. Dan saya rasa kalau kayak begini, saya yakin nanti semuanya bisa menjaga. Pasti nanti artis-artis, MC, kemudian vendor teprof kalau diundang atau di apa namanya, di, diminta untuk untuk apa disewa lah, disewa dapat job gitu. Kemudian pasti akan memberitahu Pak, oke, okay, uh, saya mau untuk ngisi acara di situ, tapi protokolnya harus, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini gitu nah ini menurut saya lebih apa namanya uh, akan lebih memastikan dalam jangka panjang besok protokol kesehatan itu bisa diterapkan secara secara disiplin termasuk kalau ini nanti sukses saya, saya juga ingin ngundang teman-teman pelaku hotel restoran di kabupaten Trenggalek, kemudian pelaku wisata nanti juga ada satgas khusus untuk industri pariwisata sehingga menyepakati uh, protokol kesehatannya dan nanti Satgas desa Satgas desa Itu nanti fungsinya adalah Hanya memastikan Kalau ada orang yang positif Kalau gedung asrama COVID Rumah sakit masih tersedia Yang positif harus diisolasi Lingkungan sekitarnya kita karantina Nah di luar wilayah karantina Bisa melakukan kegiatan Tetapi protokolnya diperketat Itu sebenarnya yang Apa namanya uh, dasar pemikiran saya belajar dari pengalaman sukses juga pengalaman gagal yang ada di Kabupaten Pale. Jadi agar agar kita tidak mengurangi lagi nanti cerita terjadinya ledakan yang luar biasa. Tahu-tahu tiba-tiba banyak yang rumah sakit dan kasus meninggal tinggi. Nah ini yang sebenarnya kita apa namanya kita kita harus apa ya kita harus hindari kita harus belajar dari pengalaman ledakan kasus yang luar biasa dan pemerintah pusat juga sudah melihat setelah pelaksanaan PPKM ini di Kabupaten Trenggalek ini trennya cukup-cukup baik. Sekarang jumlah ini, ini. kasus aktif kita eh, sekitar 200-an 200-an kasus dari yang sebelumnya Januari itu ada sampai 670an kasus aktif gitu. Jadi sebenarnya kita trennya semakin baik dengan penerapan PPKM ini. Tapi kalau PPKM ini terus kita lanjutkan, terus kita lanjutkan, ya tentunya secara ekonomi masyarakat juga pasti terkontraksi, kegiatan sosial juga tidak bisa diselenggarakan gitu. Nah, kita pengen cari jalan tengah. covid terkendali, tetapi kegiatan sosial ekonomi juga bisa berjalan. Nah, satu-satunya satu-satunya jalan ya kita tetap menerapkan protokol yang sangat disiplin sepanjang waktu. Makanya perlu adanya satgas khusus yang bisa yang bisa spesifik apa namanya mengawasi sektor-sektor sektor-sektor kegiatan di masyarakat ini biar biar terkendali. Dan salah satunya sebenarnya yang paling beresiko eh, untuk terjadi penularan ini dan juga apa ya beresiko menjadi gesekan di masyarakat ya terkait dengan masalah hajatan makanya saya usulkan pertama kali yang harus dibikin dan kemudian bisa dilaksanakan bisa jadi percontohan ini kita bikin namanya satgas hajatan di Kabupaten Trenggalek di mana satgas hajatan ini membimbing sop orang yang berhajatan kemudian uh, uh, apa namanya biar teman-teman yang bekerja di wedding organizer kemudian makeup, make up wedding, kemudian uh, penyanyilah, vendor dan lain sebagainya, tukang sound semuanya juga bisa bisa ada job lagi. Uh, tetapi juga covid bisa bisa terkendali. Itu sih idenya Mbak apa Mbak monik Mbak Dila. Jadi keuangannya gimana? Jadi jadi Jadi gini Uh, kan sebenarnya kegiatan keramaian itu kan uh, izinnya kan oleh Satgas Kabupaten, tapi kan nggak mungkin kan uh, Satgas, Satgas Kabupaten Satgas ini kemudian mengawasi semua semua kegiatan di, semua di bawah nah tapi, kalau teman-teman yang Pak Guyupan itu kan pasti tahu dimana ada hajatan, karena teman-teman kalian kan hmm. pasti pasti di order oleh, oleh keluarga tersebut kan gitu Paham ya maksudnya? Nah, jadi harapan saya nanti di Trenggalek itu ada Satgas Hajatan Khusus Trenggalek. Terus kemudian nanti teman-teman mungkin yang korwil di kecamatan itu bisa, bisa, apa, bisa membentuk Satgas di kecamatan. Terus kalau sampai bisa di desa, ada Satgas Hajatan di tingkat desa sehingga kemudian setiap ada hajatan itu harus mendapat persetujuan dari satgas hajatan itu. Nah persetujuannya bisa disetujui atau tidak itu protokol kesehatannya ya sesuai SOP yang di kita akan sepakati bersama nantinya. Seperti yang kita dulu pernah gelar di pendopo gitu percontohannya. Nah ya, itu yang saya nanti matuh. akan dibentuk regulasi ya Pak Bupati ya. Iya, jadi nanti Satgas hajatan itu bagian dari Satgas Kabupaten Yang kita beri kewenangan untuk Memberikan izin terhadap satu hajatan tertentu Jadi boleh atau tidaknya Hajatan itu nanti salah satunya adalah Rekomendasi dari Satgas Hajatan yang eh, apa namanya yang Anggotanya adalah Teman-teman Pak Guyupan Nah, tapi nanti Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan Sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor eh, 6 tahun 2018 dan lain sebagainya yang, yang bertanggung jawab nanti eh, apa namanya teman-teman satgas jatan ini, ngerti nggak maksud saya? Iya iya, jadi intinya nanti seperti ini nih bos kronologinya nanti itu tuan rumah yang hmm. apa teman-teman yang mendapat job dari tuan rumah hmm. itu nanti akan koordinasi dengan uh, satgas Satga jatan Satga membantu ya. ya. Jadi nanti itu tentunya uh, akan dibantu untuk menginformasikan Aturan-aturan ap, uh, apa saja tentunya yang yeah. harus dipatuhi oleh tuan rumah Dan uh, nanti Satgas ini nanti yang akan menentukan Boleh nggak uh, Pak A itu untuk menggelar hajatan begitu Tentunya dengan regulasi-regulasi uh, yang nantinya akan dibentuk Misalkan saja Pak A itu tinggalnya tidak di zona merah misal iya hmm. yeah, benar. Nah, hmm, yeah. kan nanti kan sekarang kan penentuan zona kan per RT. Jadi yeah. nanti kita akan update uh, apa namanya? Kita akan update zonasi per RT. Hmm. Jadi kalau ada di desa ini kegiatannya di RT mana, hmm. langsung aja dilihat nanti secara online oh zonanya zona hijau, boleh dilaksanakan hmm. tapi dengan protokol kesehatan gitu. Yeah. nah kalau kalau terus kemudian uh, apa namanya tuan rumah yang bikin acara nanti kita bikinkan fakta integritas gitu ya berada tangan rumah yeah, yeah. bahwa siap siap apa kesehatan ya siap nah terus siapa yang praktik di lapangan kemudian kerjasama sama satgas desa kenapa praktik di lapangannya berarti aja kerjasama sama satgas desa Dan, jadi gini kalau kalau Satgas Desa, itu harapan-harapan saya Itu lebih lebih ngurusi terkait dengan kekarantinaan wilayah di desa tersebut Tapi kemudian keramaian-keramaian per subsektor Itu kemudian ada Satgas-Satgas khusus per sektor gitu Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau hajatan ada khusus Satgas Hajatan Kalau nanti teman-teman pariwisata ada Satgas khusus pariwisata Maksud saya ini keterlibatan masyarakat keterlibatan masyarakat hmm. itu saya pengen kita gotong royong gitu biar nanti nggak ada kesan pemerintah desa pemerintah kabupaten itu cuma obrak obrak orang yang punya ajatan cuma nutup nutup begitu maksud saya ya uh, kita ini apa ya kita ini setara lah dalam dalam, dalam penanganan covid ini kita kerjanya sama-sama jadi kayak nanti uh, apa namanya teman-teman yang punya restoran itu juga bikin aja apa sadgas khusus apa namanya restoran dan lain sebagainya sehingga nanti, sehingga nanti yang memberikan apa ya yang memberikan edukasi kemudian yang mendekatkan protokol, protokol itu ya antar mereka sendiri ayolah tapi protokol kolek podo-podo nggak protokole nanti kita semua ini diterapkan lagi jam malam lah Terus kemudian nanti ada pembebaran lagi. Nanti yang rugi juga kita sendiri. Jadi ada saling mengingatkan. Nah, nanti sama kayak Mbak Dila sesama MC. Ayolah ng MC gak popo lah. Eh, masih oh, dan, -dan ayu-ayu terus ketutupan masker. Tetap pakai masker lah gitu. Ayolah bawa apa bawa mic-nya sendiri-sendiri gitu. Nanti kalau gak begini nanti pada kita perai tanggapan menerongulan kan. Eh, terus kemudian teman-teman yang videografer dan lain sebagainya itu kan ada saling mengingatkan, kalau dibentuk sadgasnya itu dari panjenengan-panjenengan sendiri, harapan saya itu muncul kesadaran, bukan paksaan, itu yang, yang saya maksud. Karena kalau dalam jangka panjang, terus kita harus operasi justisi, terus kita keliling, terus satu, pemerintah pasti nggak sanggup, kemudian kedua, bisa dipastikan kalau tidak berangkatnya dari kesadaran, mungkin ledakan kasus COVID juga bisa tinggi lagi. Akhirnya kayak sekarang, saya sudah merencanakan untuk memperbaiki jalan, untuk membangun jalan, untuk yang lain-lain. Akhirnya harus terpaksa untuk melakukan refocusing lagi. Duit yang harusnya bisa untuk bangun jalan, untuk dan apa, apa menaik jembatan, harusnya harus ketarik lagi untuk penanganan COVID. Untuk menyiapkan ruang isolasi lagi, untuk menyiapkan apa namanya, untuk menyiapkan tambahan obat, untuk merekrut lagi petugas kesehatan. Nah ini kan ini kan enggak nggak gampang. Untuk masyarakat itu juga rugi ya. Nah maka itu maksud saya. Saya ingin muncul kesadaran dari pelaku industri atau sektor-sektor tertentu yang ikut menjadi dutanya pemerintah. Untuk memastikan protokol kesehatan itu terjadi di segala lini. Nah, saya ingin memulainya dari uh, apa namanya dari dari nah, apa aktivitas iya. uh, sosial yang namanya hajatan ini. Iya. Pak, jadi saatnya hajatan ini kan terdiri dari teman-teman saudara semuanya mewakili masing-masing, ya. baik dari ya. MC atau dari PSJT itu. Nah, uh, maksud saya, pak dengan nanti mungkin terbentuknya satgas itu berarti insyaallah hajatan akan diberikan izin ya Pak untuk kita bisa kembali beraktivitas. Iya. Jadi dengan adanya satgas itu satgas yang menggaransi bahwa aktivitas itu mendapat izin karena telah menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan di daerah yang zona hijau. Jadi nanti akan saya share, saya share RT. Ini per RT bahkan. Jadi RT yang zona hijau mana? Jadi nanti diperbolehkan hajatan di RT yang zona hijau. Kemudian dengan melaksanakan protokol kesehatan. Itu. Nah Satgas Desa itu nanti fokusnya melakukan isolasi, melakukan evakuasi, kemudian membantu tracing. Kemudian apa namanya? Melakukan karantina wilayah di daerah-daerah yang apa namanya yang uh, memiliki kontak erat ataupun yang di sana ada orang yang melakukan isolasi mandiri dan lain sebagainya. Iya, ini dari pertanyaan yang masuk ini Pak Bupati banyak sekali yang menanyakan uh, tentunya satgas hajatan ini kan beda ya dengan satgas covid yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Bupati Bahwa Satgas Desa utamanya nanti itu sudah tidak berperan Atau tidak punya wewenang untuk ngasih izin begitu ya Jadi semua masalah perizinan dan aturan-aturan main dalam hajatan itu Semuanya nanti itu sudah diatur atau dikelola oleh Satgas Hajatan itu sendiri ya Ya, jadi uh, dari sisi kewilayahan nanti Satgas Desa itu sebagai supervisi Betul Tidak Kegiatan yang sudah mendapatkan izin dari Satgas Hajatan itu, ya, itu sudah sesuai protokol. Itu aja, iya, tapi yang memberikan rekomendasi izin, kita percayakan tanggung jawabnya kepada Satgas Hajatan ini. Tetapi ini bukan berarti terus kemudian pelonggaran terhadap protokol, atau kemudian bebas bebas bebasnya ingat tetap ada konsekuensi nanti satgas jajatan pun bersama satgas kabupaten dan satgas desa kita harus bikin MOU nanti uh, disaksikan juga oleh forkopimda bahwa ketika nanti satgas jajatan ini memberikan izin atau tetap memaksa menggelar kegiatan tetapi melanggar protokol Ya harus ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah contoh nanti diklarifikasi di pihak kepolisian kalau terbukti melanggar undang-undang karantinaan, terbukti melanggar perda atau perbuk, contoh di dalam operasi justisi pelanggaran terhadap protokol ada ada dendanya kemudian disidangkan. Nah mungkin nanti dendanya harus bayar ya teman-teman satgas ajatan sebagai penanggung jawab itu. Maksud saya harus ada harus ada tanggung jawabnya juga tanggung renteng. Jadi nggak enggak sedikit-sedikit juga kasih izin, terus nggak pokok orang udah protokol, pokoknya pakai izin ya jangan begitu juga disiplin ya nah, Pak Wajib ya? ya jadi jadi kita kita kita fair saling mengingatkan dibangun dari sisi saling kesadaran terus kita memberi solusi ke masyarakat kita juga memberi solusi secara ekonomi kemudian pen, pener apa ya penerapannya ini kita nggak nggak yang harus selalu top down terus kemudian dengan dengan persekusi atau dengan kegiatan operasi justisi tetapi kita lebih pengennya sekarang operasi yang operasi yang humanis operasi yang gotong royong antar kita semua berangkat dari kesadaran kita bersama gitu sehingga harapan saya nggak perlu ada penegakan kalau sudah ada kesadaran itu aja sih